Ya, teman, teman Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasalli wasalli Nggak Muhammad. Berjumpa lagi dengan salam sadih di sini, halo teman, teman Semoga kita semua tetap dalam limpahan rahmat dan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uh, pada kesempatan kali ini merupakan kelanjutan dari video-video sebelumnya uh, tentang masih tentang resistor, tentunya lebih spesifik yaitu variable resistor atau potensiometer teman-teman. ya teman untuk detail uh, penelitian atau riset penelitian tentang potensio bagaimana cara kerjanya uh, teman, teman bisa lihat di video-video sebelumnya oke okay. pada kesempatan kali ini yang akan kami bahas adalah bahwa uh, potensiometer itu bisa melakukan setidaknya itu dalam kehidupan sehari-hari melakukan tiga hal yaitu ngatur volume ya volume suara seperti itu Kemudian ngatur ini, ngatur kecepatan e, motor DC dan mengatur e, terang gelapnya LED atau lampu seperti itu. Yang jadi persoalan sekarang kalau teman-teman lihat di video sebelumnya bahwa e, ada ya ada beberapa e, potensiometer yang memang yang seperti ini itu Tegangan kerjanya itu di bawah ya ada yang di bawah 12 belas volt seperti itu. Nah, untuk menjawab kenapa yang ini ya di video sebelumnya ini kebakar, nah, ini karena kami istilahnya menshotkan seperti itu. Jadi e, istilahnya ketika posisi potensiometer ini nol, ya potensi, potensi tensiometer nol kemudian kami ee, beri tegangan berapapun nilai tegangannya maka ini akan short karena ketika hambatannya sama dengan nol itu sama dengan kita menyatukan tegangan itu pada seutas ini seutas kawat kecil seperti itu jadi hambatannya tadi ee, kecil sekali seperti itu jadi sama dengan dikonsletkan seperti itu oke okay? Jangan lakukan kesalahan yang kami lakukan ya teman-teman ya -teman, seperti itu Oke okay? Nah untuk video uh, potensiometer itu bisa ngatur volume Teman-teman bisa lihat di uh, video yang uh, apa? thumbnailnya seperti di sebelah ini ya Seperti itu Cari sudah gitu. itu. Itu misalnya di video kali ini tidak akan kami jelaskan seperti itu Oke okay? uh, Kemudian Ya kemudian bagaimana cara memasangnya, bagaimana cara merangkainya, teman bisa juga lihat di video berikut apa di yang, yang dulu itu seperti itu. Untuk video kali ini khusus kami akan membahas bahwa eh, potensiometer itu bisa ngatur kecepatan eh, motor DC dan ketingkat kecerahan dari eh, LED. Oke, okay, bagaimana cara merangkainya dan apa saja yang tidak boleh dilakukan agar tidak terjadi korsleting. Khususnya ketika menggunakan uji coba potensio saja seperti itu. Oke, di video yang kemarin, yang ini yang kebakar, teman-teman ya, karena e, kami menjamper dua dan menyisakan satu, jadi kurang aman. Yang aman adalah e, seperti ini. Oke, jadi yang aman kurang lebih yang seperti ini, teman-teman ya yang apa negatif positif bebannya di sini ya positif atau negatif bebannya di sini oke tapi ya hati-hati juga ya seperti itu sebaiknya dikasih uh, pengaman ya teman-teman ya. sebaiknya teman-teman uh, memberikan pengaman kurang lebih seperti ini ya joda ataupun resistor seperti ini ini hanya untuk jaga-jaga agar eh, potensiometernya ini tidak kebakar seperti itu teman-teman ya. Sebenarnya langsung bisa asalkan itu tidak eh, terjadi hubungan singkat seperti itu. Harus ada beban, tetap harus ada beban. Itulah kenapa kemarin di video kami yang sebelumnya itu kebakar. Itu karena memang eh, bebannya terlalu kecil seperti itu. Sehingga dia eh, konflet seperti itu teman-teman yang tidak kami rekomendasikan adalah seperti yang kemarin itu, begini. Jadi, eh, balik ya. Ini bukan out ya. Jadi yang nomor satu dengan nomor dua kami jumper seperti ini. Positif, ini negatif. Nah ini ketika uh, posisinya berada di antara salah satunya ini, maka dia sama dengan tidak ada hambatan sama sekali. Ini yang... Model begini yang tidak kami rekomendasikan ya Untuk uji coba uh, Mengenai potensiometer Untuk pengaturan tegangan Seperti itu Oke okay? Nah uh, Yang kami pakai kali ini Ini yang yang, uh, yang ini 50K ya Pakai yang tegangan ini Tegangan yang cukup besar Oke okay? Maka ini kami akan meletakkan ini ya sini, kemudian positifnya di sini, ya, negatifnya di sini, ya biar betul-betul japit ya. Kemudian kita cek dulu, ya, outnya nanti ke motor di sini teman-teman ya. Oke, kita cek dulu keluarannya berapa volt ini, seperti itu. Ya, mudah-mudahan tidak kebakar lagi. Sepertinya ada percikan api tadi. Ya, tegangan paling rendah yang dapat di, disaring. Ya, itu sekian. Atau ini maksimalnya sudah. Oke. Kalau kita arahkan ke sini, ini nol ya. Oke. Ini 5 ya. Ini 5 volt teman-teman. Apakah ada bau gosong? Saya embudul. Ya. Ya ada sedikit, sedikit bau gosong karena memang ini tidak ada pengamannya teman-teman. Ya karena ini dikonsetletkan seperti itu. Ya jadi saran saya tetap ada pengamannya seperti tadi ya. Oke. Nah yang begini ini sudah bisa me mengatur ya membuat eh, ini LED ataupun motor DC ini kecepatan dan kecerahannya itu bisa diatur tetapi lang secara langsung seperti ini ini sangat uh, riskan merusak ini tapi bisa seperti itu, saran kami jadi kami ulangi harus dikasih uh, pengaman, dioda ataupun ini ataupun uh, resistor oke ya, tapi di video kali ini kami tidak menggunakan pengaman itu ya tapi di video kali ini kami hanya menggunakan pengaman <coughs> uh, untuk untuk apa untuk bebannya saja bukan untuk potensinya, oke? Okay. Ya, untuk potensinya biarkan begitu. Ini untuk uji coba, rusak tidak apa-apa ya. Seperti itu, oke? Okay. Ini ot ya. Nomornya saya letakkan uh, di sini untuk positifnya. Bisa dari sini, ini pengaman ya. Tanpa pengaman, ini ta coba. Tanpa pengaman, tanpa pengaman beban ya. ya. Kita coba. Apakah? ya ya kecepatannya seperti ini Kemudian kalau saya naikkan ya. Jadi potensiometer seperti ini saja Satu sudah bisa ngatur kecepatan ini Ya ringnya e, minta dikecilin ya seperti itu Ini 50 kilo teman-teman Bagaimana kalau saya menggunakan yang satu kilo Satu kilo ya, 1 kilo ya. Jadi yang ini di sini, ini coba yang satu kilo ringnya biar biar kelihatan perubahannya. Tapi rawan ini ya, rawan lost juga seperti tadi terus kebakar. Tapi tidak apa-apa. Oke. Jadi gambar rangkainya seperti yang di buku tadi ya temennya. Ya ini full. Oh kebakar ya? Kebakar ya Kebakar juga Sebentar Sebentar sebentar. Ini harus di Biar tidak Ya, Dirapikan dulu Biar tidak kebakar Tadi kebakar Dapat jika teman-teman Oke okay, ya Nol Tegangannya yang keluar Seperti itu Aja Apakah rusak sudah Apakah ada yang Putus Sepertinya Ini Rusak Tadi ada perutikan Ya sepertinya rusak teman-teman ya Ini kami Tanpa ini ya Tanpa pengaman apa-apa Ternyata potensinya sudah kebakar Saya akan ambilkan potensio yang baru Dan mudah-mudahan tidak kebakar Yang satu luka ini teman-teman ya Oke untuk mengata apa, melindungi ini dari kerusakan yang eh, seperti tadi ya. Saya masukkan ke nilai tertingginya dulu. Lagi-lagi tidak saya kasih pengaman. ya Dan ini saya cabut dulu. Biar tidak langsung konslet. Oke. Yang ini outnya ya. Yang outnya saya masukkan ke tengah. Begini. Oke. Ini outnya ya. Kemudian ini yang groundnya, nya Kemudian ini groundnya juga. Kemudian ini sumbernya. Sumber tegangannya, teman-teman. Ya, sumber tegangannya. Saya japitkan di sini. Biar lebih... Ini ya, kena ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. rahim. Oke. 0,09 ini saya kebalik ya sebetulnya ya caranya kan ke sini biasanya tapi tadi berputar ya oh yes. putar ya. ya kalau nanti full biasanya kok Nah, ini dua dua koma sekian sudah mulai anyir Oke, okay, dah cukupkan dulu ya, ya biar tidak ini tidak kebakar. Ini mulai hangat, teman-teman. Oh, mulai kebakar, teman-teman ya. Oh, yes. dua habis. Ya, berarti uh, potensiometer saja kurang efektif. Jadi teman-teman harus setidaknya ngasih pengaman seperti ini. Oke, okay. ya pengaman dioda ataupun ini. Uh, resistor ya, kalau ngasih dua-duanya jauh lebih bagus sih. Seperti itu oke okay, ya. Cukup pada riset kali ini. Semoga yang sedikit dari kami ini bermanfaat, dunia akhirat buat teman-teman semua. Kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.